USD Swiss franc bentuk pola inverse head and shoulder Secara umum, bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang membentuk formasi inverse head and shoulder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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.91262 Maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.91102 Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Agustus tahun 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212